Hujan deh, nggak bisa main sepeta Astagfirullahalazim. Kok gitu sih sama hujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang, hujan deh Gitu doang, emang boleh Hujan itu rahmat Datangnya dari Allah Memberikan keberkahan Jadi, kamu gak boleh ngeluh Hujan, Allah yang ciptain hujan <tose> turun adalah waktu mustajab untuk berdo'ara hmm. Oh iya, kamu ingat gak do'atu turun Hujan? Hmm. Oh iya Allahumma so'iban na'fian Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat Bener tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat, bukan hujan banjir. Kebayangkan kalau hujan gak turun, sungai kering, tanaman berdoa mati, kita bisa mati kelaparan. Terus? Ada banyak surat dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup, semua dijelasin dalam Al-Qur'an Masya Allah Iya ya Maafin Rara ya Allah Dekat hujan, padi sawah jadi subur Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan Musa, Rara, kalian kalau mau main hujan Boleh kok Tapi jangan lama-lama ya hmm. Jura, rumah? Iya. Yura! Asik! Ehi. Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum Ayat 48